dua <usuk> dua <tusuk> Aja, tapi gue aja kasih gue dua belas ribu tiga kilo, tiga kilo dua ribu, itu orang Padang. Orang Padang apa India apa Semendo ini. Okan. Kalau Lampung enggak kayaknya. Ini Jawa Tulen, buser semua dua dua ratus ribu kasih dua dua sudah besar dua ratus dua semua dua dua dua